lalu lintas yang dilalui melalui laut ya sebetulnya juga udara tetapi kita kalah ya bersaing dengan Singapura sehingga kalau perjalanan melintasi benua itu tidak tinggal di Jakarta tetapi yang menjadi transit adalah Singapura itu kenapa ya karena letak Singapura itu selain ada di Selat Malaka juga letaknya agak di Kutlestiwah dan menjadi eh, sahabat dari para pemain pemain atau aktor global ya seperti Amerika Serikat, Eropa dan Australia hal itu juga berkaitan erat dengan Uh, politik ya. nah, pada malam hari ini ya, saya ingin menegaskan kembali tentang adanya konsep geopolitik dan geostrategi sebetulnya kata-kata geopolitik dan geostrategi itu merupakan satu istilah yang kurang lebih sama jadi untuk menyebut bahwa faktor geografi itu menjadi bahan pertimbangan di dalam uh, keputusan politiknya geografi yang tidak mempunyai SDA ya, sumber daya alam yang cukup bagus dan warga negaranya ingin tetap eksis di dalam ya menempuh atau mengarungi peradaban ini maka eh, harus mencari bahan-bahan ya, sumber daya alam yang dapat digunakan untuk eksistensi tersebut ya. nah dari banyak pemikir yang uh, kita ketahui ya sejak zaman abad ke-19 ya, sampai ke abad ke-21 ini maka geopolitik itu menjadi uh, sarana untuk menentukan hubungan internasional terutama di dalam upaya untuk memainkan peranan yang tinggi di dalam politik internasional atau di dalam uh, percaturan global maka lahirlah berbagai uh, teori ya dari teori yang geografi dari Minder, software dan masih banyak lagi ya para penulis yang uh, mungkin nanti saya sebutkan ya di dalam uh, percaturan Geopolitik dan geostrategi ini hanya untuk menunjukkan bahwa geografi, atau geopolitik, itu geografi politik itu tetap merupakan suatu subjek kajian yang menarik dalam studi hubungan internasional. share dengan beberapa informasi yang bisa kita lihat. Nah, di sini antara lain dikatakan la geografi politik ya, Il itu de relation entre lespace et politique. Jadi geografi politik merupakan studi tentang hubungan antara lespace, antara teritorial dan dan politik. Apakah hubungan yang dimaksud hubungan e, politik tersebut ya notamong ya, le processus la fabrication desespas par le pouvoir. Jadi terutama bahwa geografi politik ini e, merupakan satu upaya, ya, fabrikation satu rekadaya untuk mengoptimalkan uh, geografi ini di dalam mencapai uh, kekuatan ya. baik itu kekuatan regional maupun kekuatan uh, global la notion de geografi politik AET Formule, ya pula promvia ontong ke savoir scientifique par Friedrich Ratzel jadi yang pertama kali membahas tentang geografi politik Bredi pada abad ke-19 ya, seorang Jerman yang apa namanya diikuti oleh juga Alexander de Humboldt ya, dan juga oleh uh, Darwin ya. abad ke-19 kemudian Hegel ya. jadi pemikir-pemikir ini pada prinsipnya adalah geografi ini harus dipandang ya, sebagai suatu modalitas ya. Minggu yang lalu saya sebutkan modalitas itu istilah sosiologis yang digunakan oleh Morgenthau sebagai national power. Jadi kekuatan nasional dalam bahasa Perancisnya adalah the oh. de fabrication des pour le pouvoir. Itu adalah bagaimana mengakumulasi kekuasaan melalui modal geografik. Jadi perbedaannya dengan geostrategi itu hanya istilah saja tetapi prinsipnya sama karena misalnya letaknya Jepang ada di atas katulistiwa Diwam di timur jauh ya maka untuk melancarkan sumber daya alam dari timur tengah misalnya mencari minyak atau mencari kayu dan Indonesia karet dan juga minyak maka dia harus melakukan satu uh, kebijakan yang sifatnya mendukung ya, proses apa, arus lalu lintas dari sumber-sumber sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan uh, bagi dalam negerinya. Ya, tidak hanya di dalam negerinya, maksudnya juga bagaimana Jepang sampai menjadi the number one ya, pada saat itu, meskipun sekarang sudah dikalahkan oleh. China karena China sendiri juga melakukan suatu terobosan dengan jalur sutra yang kemudian melakukan penetrasi yang sangat luar biasa untuk menembus tidak lagi jalur tradisional seperti selat Malaka tetapi langsung ya dari jantung wilayah atau geografi yang sifatnya tidak Terbayangkan sebelumnya bahwa itu daratan yang kemudian ditembus untuk dapat menuju lautan yang uh, tidak lagi harus bernegosiasi dan berduel dengan negara-negara uh, Indonesia, Vietnam, uh, Korea, Jepang, Filipina di Laut Cina Selatan. Ya. Jadi geografi itu menentukan sekali penentuan ya. politik luar negeri. yang lalu sudah saya singgung mengenai uh, politik warm water ya warm water politik air hangat ya dari um, Rusia atau Yudi Soviet itu karena memang Yudi uh, Soviet hanya kecil untuk keluar dari daratan yang hangat ya, karena di Vladivostok satu-satunya tempat untuk keluar melalui laut itu tergantung juga pada musim, ya, tidak setiap musim bisa dilalui. Maka politik air hangat atau warm water policy dari Uni Soviet ini diarahkan untuk uh, yang mencapai kepentingan nasional di luar batas jurisdiksinya. sehingga ada seorang uh, apa penulis di di Prancis ya, namanya siapa ya uh, Stéphane Rozier, nah ini uh, dia justru melihat bahwa ini pekerjaan-pekerjaan menyangkut um, geografi itu tidak hanya mengamankan jalur-jalur ekonomi, ya, tetapi juga mengamankan daerah perbatasan. Nah di kita dengan konsep bawasan Nusantara, bawasan Nusantara sebagai geostrategi sekaligus sebagai geopolitik. Ini sangat rentan ya wilayah perbatasan seperti apa yang dijelaskan oleh uh, Rozier itu ya. Dia mengatakan Rozier aproposai un distinction original entre leter disiplin ya jadi geopolitik dan geostrategi tadi considerer la géographie politique comme la description alitude du cadre politique c'est Luisa et on constitue des territorial des politique prévré au tem au frontière réseau pol symboliquement comme l'espace considéré comme angeur jadi intinya bahwa ya Geopolitik itu selain anreso ya tadi jalur ekonomi Tetapi juga frontier Frontier itu border ya perbatasan Perbatasan dan juga apa itu pole, uh, pole itu kutub ya Kutub itu artinya poros ya Presiden Jokowi menetapkan uh, poros ya poros Nusantara atau uh, poros laut itu adalah merupakan kebijakan geografi politik meskipun nggak nggak jalan ya tetapi setidaknya itu menjadi bahan pertimbangan yang penting karena. Kita harus mengamankan jalur-jalur ekonomi untuk baik untuk investasi maupun jalur-jalur untuk uh, dapat menjual SDA kita. Ya Meskipun secara politik kita pernah menjadi negara terjajah sehingga uh, sumber daya alam kita yang merupakan kekayaan geografi kita tidak dapat kita nikmati secara optimal. Ya. Karena sudah Tadi ya, sudah ditawarkan ya, kepada negara-negara besar seperti Amerika Serikat, sehingga Freeport tidak bisa kita berdayakan secara optimal karena sudah dijual untuk kepentingan politik, yaitu yang dimaksud dengan bahwa geografi dan politik itu sangat berkaitan erat, ya terutama di dalam keputusan-keputusan politik yang terakhir tadi Rosier mengatakan bahwa ya geografi itu sama dengan uh, angsho ya atau angsho itu game ya ya political game ya karena apa les aktor oposo o alie jadi disitu situ bahwa para aktor internasional itu juga memainkan peranan untuk kepentingannya. Yang dari satu pihak dia berhubungan secara regional seperti ASEAN misalnya. Di dalam upaya menjaga strategi dan menjaga keutuhan wilayahnya. Tetapi juga eh, harus berhadapan dengan negara-negara besar. Ya meskipun secara geografis jauh tetapi mempunyai mobilitas yang tinggi untuk menguasai negara-negara uh, yang sangat jauh misalnya antara Eropa dan Asia Tenggara maupun Amerika Serikat Asia Tenggara itu uh, ya jarak itu tidak lagi menjadi pertimbangan yang, yang rumit ya karena ada mobilitas-mobilitas uh, transportasi baik di laut maupun di udara yang begitu sangat cepat jadi kesimpulannya bahwa kita belajar geografi politik itu artinya kita tidak hanya mempertanyakan mengenai bagaimana uh, kita mengelola sumber daya alam tetapi juga Bagaimana kita mempertahankan wilayah kita dari uh, ancaman dari luar, terutama grosir menyebutkan "le uh, frontier". "Le frontier" itu adalah batas-batas; setiap negara punya batas-batas uh, punya border. Ya, nah, itu kalau enggak dipertahankan secara baik, ya lama-lama batas kita semakin apa uh, menjadi semakin menyempit dalam arti yang fisik ya tetapi yang tidak fisik lebih apa namanya berbahaya lagi karena di frontiers atau di borders di perbatasan itu justru muncul gerakan-gerakan separatis atau gerakan pengacau ya yang dapat menimbulkan keresahan-keresahan dan instabilitas nasional geografi politik itu menjadi sangat relevan sekali untuk dipelajari, ya, menyangkut karena ini sangat kontekstual ya, dengan kondisi yang sekarang. Bagaimana kita mengelola sumber daya alam, sumber daya budaya, dan sumber daya manusia ini adalah untuk memperkokoh, ya, untuk memperkuat posisi uh, suatu negara seperti Indonesia misalnya, agar supaya mempunyai daya tawar yang tinggi untuk dapat uh, melakukan hubungan dengan negara-negara negara-negara lain. Ya, kalau kenyataannya toh banyak juga pulau yang dijual dan kemudian perbatasan yang dianeksasi atau pulau-pulau yang hilang yang sebagian diaku oleh Malaysia dan Natuna sebagian juga sudah mulai uh, dicaplok dan kita akan rugi ya kalau geografi ini tidak dipertahankan secara optimal karena Ya, perbatasan itu merupakan wilayah terluar kita untuk dapat menahan serangan musuh yang datang melalui laut ya misalnya di Ligitan kemudian Natuna dan daerah Cina Selatan sekitarnya itu merupakan wilayah yang sangat potensial tidak saja karena letaknya yang strategis tetapi karena ya itu ada sumber daya alam yang belum dieksplorasi maupun dieksploitasi itu dari itu, bagi mahasiswa HI yang ingin belajar tentang geografi politik, itu beberapa, ya ini lima tahun terakhir ini, saya melihat bahwa banyak yang sudah yang bekerja uh, untuk memfokuskan skripsinya pada geografi politik. Misalnya ada yang uh, soal perbatasan. Ya, saya studi di Entikong misalnya bagaimana perbatasan ini menjadi pintu masuk tikus-tikus eh, penyelundupan. Ya. Kemudian juga sangat lemahnya pemberitaan informasi yang datang dari Jakarta untuk memberikan penjelasan atau informasi kepada warga di daerah perbatasan karena mereka lebih asik dan lebih dekat dengan eh, televisi dari Malaysia itu uh, merupakan cakupan wilayah studi kita. Jadi dalam hal ini kita uh, juga mempelajari apa yang terjadi trafficking kemudian di Antikong ya diambil oleh siapa Saudara Dina ya angkatan 2012 sudah lulus. Ya. sekarang sudah bekerja. Kemudian juga uh, bagaimana Uh, apa perebutan wilayah uh, Sipadan, Sipadan, Ligitan Natuna itu juga uh, konflik di Cina Selatan Laut Cina Selatan itu menjadi uh, bahan pertimbangan untuk uh, skripsi jadi uh, apabila Anda mulai tertarik dengan geografi politik maka sesungguhnya Ya, beberapa hal yang Dipelajari Yang pertama tadi mengenai ya, Apa yang disebut Rozier dengan uh, Frontier ya, Perbatasan oh, Maaf ada anak-anak yang belum join Ke KUM ini belum di HCC, eh, ya Ini kok Tidak muncul ya namanya Biasanya minta di Admit gitu ya tapi nggak muncul ya enggak oh, muncul di ini admitnya sehingga Masih saya tahu mereka join ulang ya? Iya, ya. jadi karena nggak muncul. Nah, kalau muncul pasti saya admin, tapi karena nggak muncul ya nggak gimana, nggak bisa. Hey, Prof, terima kasih akan saya suruh join lagi mereka. Ya, coba, coba lagi ya. saya lanjutkan ya jadi berbicara mengenai geografi politik itu, yang pertama kita mempertanyakan mengenai apakah itu teritorial itu merupakan satu sarana atau modalitas untuk national power lalu digunakan sebagai apa atau apa yang harus dilakukan oleh aktor politik oleh negara agar supaya dapat mempunyai kesempatan accumulation of power itu untuk dapat mengumpulkan power sehingga mampu menjadi apa menjadi pemain yang sangat aktif di dalam dunia internasional. Jadi pertama mengenai territorial, yang kedua mengenai frontier, ya. Perbatasan yang ketiga menreso reso itu tadi jalur ekonomik ya, jalur ekonomik maupun jalur, ya, jalur eh, perdagangan, jalur pariwisata dan lain-lainnya. Yang kedua mengenai poll ya, mengenai eh, apa kutub-kutub eh, yang yang dibutuhkan apa sebagai apa kutub itu sebagai poros ya poros uh, Nusantara atau poros lautan itu dan yang terakhir adalah geopolitik sebagai sebuah the rule of the game jadi pada waktu Indonesia ingin merebut irian barat maka negara-negara yang punya superpower seperti Amerika, Belanda ya, dan sekutu itu ya buke, boleh lah nanti kami berikan itu uh, Irian Barat tapi saya menambang ya menambang di Freeport ya Anda tak beri persen kami yang 95% jadinya. itu kita merugi yang besar. Tapi ya itu politik maksudnya Irian Barat atau Papua kemudian menjadi bagian dari Indonesia, sementara kita ya akhirnya juga kehilangan uh, sumber daya alam yang penting yang dimiliki oleh teritorial atau geografi kita. Ya, saya rasa uh, begitu yang yang dapat kami uh, jelaskan tapi yang jelas bahwa Anda sangat terbuka luas ya untuk melakukan kajian atau skripsi tentang geopolitik ini karena menyangkut banyak hal semua kebijakan politik yang berkaitan erat dengan geografi, dengan teritorial maka itu adalah studi geopolitik baik di dalam konteks geostrategi ya. strategi itu ada strategi yang bersifat sosial, ada yang bersifat ekonomi, ada yang bersifat uh, militer ya. tapi biasanya berbicara geostrategi itu penekanannya adalah pada studi-studi uh, tentang militer dan pertahanan keamanan negara hmm. Ya gimana? Um, mohon maaf izin bertanya Pak, saya hanya ingin bertanya uh, bagaimana menurut Bapak, jika dahulu itu uh, daerah Irian Barat atau sebagian Papua, itu dapat kita kuasai dengan sepenuhnya dari mulai tambang Freeport-nya hingga seluruh keberdaya alamnya, apakah Indonesia akan uh, menjadi lebih maju, apa menjamin Indonesia lebih maju dalam sisi politik dan ekonomi Pak? Saya ingin tahu dengan pendapat Pak, ya ya ya itu namanya kalau politik internasional itu kan tawar menawar ya kalau secara politik kita menang karena Papua yang bekas jajahan Belanda itu ya kembali ke pangkuan Tanah Air ya secara politik tapi kita tidak tahu bahwa di balik itu ada tawar menawar tentang Uh, apa ya pemberian konsesi pengelolaan sumber daya, sumber daya alam uh, kepada Freeport itu kan tidak muncul anda sekolah di SD, SMP, SMA dan sekarang pun juga tidak ada dokumen yang mengatakan seperti itu tetapi pada kenyataannya kan uh, kita banyak kehilangan Sumber-sumber daya alam yang uh, sebagian besar dikelola oleh asing, ya, kita sendiri kan memang menyadari bahwa kemampuan kita untuk mengeksploitasi sumber daya alam itu, teknologinya dan SDM-nya sangat rendah, sehingga waktu itu, ya, barangkali uh, tidak memungkinkan untuk. Menggali sendiri atau mengeksploitasi sendiri, jadi ya kita ada di satu pihak yang kehilangan, ya kan? Di dalam politik kan begitu, tetapi di pihak lain kita menang, ya menang, bangga. Kita dapat merebut dirian Barat, merebut Papua dari tangan sekutu, ya. Meskipun kita kehilangan kapal dengan Jasutarso, kan? Ya, tapi apa pengorbanannya itu dapat mengembalikan Papua ke pangkuan Ibu Pertiwi kan gitu. Kebanggaannya itu yang di yang ditonjolkan. Tapi sesungguhnya uh, bahwa ada perundingan-perundingan lain -perundingan yang tidak kita ketahui yang pada intinya adalah ya kekalahan di dalam kita menguasai teknologi dan sumber daya alam kita sendiri. Tapi itu wajar di dalam politik itu. Selalu ada to take and to give ya. Ada bargaining position. Nah, penilainya bagaimana ya menurut pemimpin kita waktu itu ya enggak apa-apa. Yang penting Irian Barat kembali dan Jaya Indonesia Raya dari Sabang sampai Merauke ya lah sudah lengkaplah lagunya nyanyiannya nah ya, sementara dibalik itu ada komitmen-komitmen yang lainnya yang kita tidak tahu persis kan itu gitu masuk mah makasih